Ya, yeah, halo guys. Sekarang kita nonton Budi Gaming yang lagi trend YouTuber yang 3 juta lebih subscribernya ya. Yang nonton lagi live nya hampir 2000 Budi Gaming. Budi Gaming emang top. Sekarang yang lagi yang akan saya tonton adalah aliansi satu server semuanya satu server sama satu orang Budi gaming. Oke guys kita lihat videonya. Cewek. Ah, bagus gos. Oh, ini dah. Lah, datang baru nih. Datang baru nih. Tadi enggak ada, cewek lah tadi. Dino, woi. Dinni. Wei. Permatkannya we. musiknya nih. Wei. Dinni, woi. We. Masih tadi. Datang sakit oye Ya, ya, lagi malas perang nih, ya, ya, salah. Ya, ya, berapa orang nih? Ya, ini bukan custom room ya, nyorengkan ya, bisa berang nih nanti ya. Nah, tiga orang nih. <laughs> Aduh, budi, budi. siapa malam semalam nih, tapi ini cupah ya. Di sini tadi dia. Ah, dah. Assalamualaikum Iya gini, jadi nangis punya. Kenapa ini game jadi game, eh, game berteman ini kata. nangis kurasa ini. Hmm. Ah, itu ada lagi itu. Eh, hey. apa yang ini? Ah, ini, oh, mau gak? Ini terus. Jangan-jangan, dong, ini hijau -gitu. aku tahu. Keren, pelan do. Eh, aing kau, biasa, jauh. Nah, aku barang? Nah, untung pakai sebentar, tuh. Udah, kan, tunggu sini ya? Oke, makasih. Tuh, yang tunggu sini, tuh tunggu sini. Nah, baru mau, udah, ya, dah, dah, pemikiran kau ya. Dah, ya, turun, turun, turun, turun, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. turun, turun. oh ini buat TikTok nih, udah sana sana dia, ay ay ay ay, udah sini sini cepat cikit lama kan, macam cewek, cepat cikit lama kan, macam cewek. ada nah, buat TikTok lain ada buat ghost ya, habis itu di tag aku, ya, tar buat quote ghost, ayu ayu bertumbuh mantelnya, kita ayu ayu, ya ya ya sini sini sini apa itu gua kasih? apa gua kasih apa nih? gua kasih apa itu? gua kasih apa ga jelas gua ya ngimut hmm. gua ya mana? ya itu, dua orang lagi tuh ya liat sini oh engga kira liat sur ya ya ya yuk kita jalan jalan <laughs> nangis darah gua rasa darah nangis oh, ini ane ne ne ne, sini sini sini sini, tutup lain pukul pukul tutup lain pukul pukul, sini weh, masuk sok pantes kau ngejauh, tutup tiga senanti masih nangis, dah bagi lo dia ya, ini udah turun turun sini, dari sini kalian gosak berantem berantem berantem lah, turun satu yuk. ikuti om sini sini ikuti om ah jinak jinak kali lorak-lorak deh eh eh. uh jinak jina kali kawan-kawan sih ya kok licik aja kok mau nomor 2 kok ya ah ah licik licik uh main garena garena telah garena garena garena nih ah iya ada mobil pula kok aduh gimana nih kita pemboyang kayak gini ya kan ya, di aja, pos menes kepala gitu biasa ya ah. eh, eh, dimana tuh? oh disini, disini wey sini, di sini, di sini. Weh. Ini, sini, sini jangan kau tembak, jangan, jangan jangan kau tembak jangan kau tembak temb temb ya, pun kejam kali gue gak aku gak ada ngajir kayak gitu loh udah sini, sini, sini, sini Ya, ke manaannya nih? Aja, aja, aja, aja. Aja, weh, weh, weh. Aja, weh. Mana, mana nembak saya nih? Macam buat aku jalan. Oh, udah sini dan nih. Ah, turun dan nih. Ah, itu dia. itu ini ada nggak punya headset apa tuh ada tuh? Nah itu dia ya ya ya ah, ya ya bisa lah ini sini daftar daftar daftaran Nah ah Oke ya kan kami apa nih? Oke oke turun turun turun turun Turun turun turun nah gitu dong Nah ya lah ya ikut yo, um. jongkok lagi sini ya Ya main masuk lep masuk lep streaming pun ya jongkok Jom ah, lemp a Gimana Ah jinak gimana Uh gimana Eh kok lo depan ya Kita ini, gimana gimana kawan, aduh, senang Gimana gimana gimana gimana aduh aduh, gimana gimana gimana gimana gimana gimana Ah, jangan kok jangan kok masuk deh stream aku, Gwen. Ah, jangan kok makanya. Ah. Nah, yeah. ini agak cantik mukak gua ya sedikit. Ah, pakai make up gua. Tepel kali pedak. Ah. Ah, eh ada lagi di depan nih. Ah, nice. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. salah Yuk. Ah, eh dulu buat TikTok kayak, ya. Nah. Lagi main ranket jumpa Benedict Gaming. Hi tepat mata gua sekalian kawan. Yo, lah ah hmm, ah. wes berapa orang nih? ini ditimbang kilo bisa nggak ke nih huh? keputus nih? <tip> ah, tidak nih? ah, ada wes bintang-bintang nanti boleh ya wes. kita mau nampak dulu orang nih. mau oh, kita kelaut kelaut kelaut kelaut kelaut kelaut sini sini. asa kita ya ya bisa lah deh ini sih main air, main air kita yuk, main air. Nah, yuk. Uh, ya. Uy, mak, ya main air lama buat mandi nah ya pakai buka terbang lo ya weh mak pakai layangan lo ya main kali main kali suka suka lo ya terbang terbang ya hmm terbang dah wow weh macam layangan janda lo ya nah nah di depan aja Weh, yang depan aja tuh ah yang depan aja Ih, <SILENGALAN> Bokok Boon, weh Kejam lah ini, gue ya ada ada inisiatif, gue ya ah yuk, yuk, bisa lah, nih Nah ah Carap-carap, tuh, weh, we we weh, weh Ah Masuk live streaming aku, kalian kawan Nah Ah, yuk, ah, yuk, ya, ya. fun-fun sini, ya, fun-fun Ah, ah dah kita nih. Yuk. Eh yang di atas tuh buat turun mari. aja nah, ajaklah kemari bergabung gitu. Sini sini sini Ah, seru-seruan aja gitu. ah Jumpa budi kost satu di sini seru keseruan. Ah, yuk. Ah, buat demo kok ya? Ah, lanjut. Ah. aja ajak aja bapak mamak ajak sini sini cepat-cepat gitu. Cepat, ah, misal kita. Ya. ah nah. Mot sini, mot nemot. Ah, tadi jongkok, jongkok, udah ya kan? Hmm, ah. sini we mot nemot. Rah, right. tingginya ber. Ya Mbak Dinding, ah, uh, uh. kita gak ada, jaga, Ini satu besar, apa belum nih? Pembudidayaan enggak cuk, orang ini aja cuk enggak jago. Cu. ada enggak? nah, ada kukunya ini tengah, Lena. Eh, gimana perang tuh? Bentar, eh, eh, eh, tuh eh, tuh eh, eh, eh, eh, cari dulu, yuk, yuk, yuk ya eh, eh, eh, tadi, yuk, yuk, mana, tuh? mana tuh? eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ntar ntar nanti salah sangka bunuh nanti kita nih habis kita ya kak mana nih mana ah, tuh satu orang yang bunuh bunuhnya tuh mana tuh hmm manjat gua ya cempar gua ya suka, -suka gua aja ada ya. ada aja nah braaf kurasa deh tuh hmm, jatuh kepleset kok nah ini nih, nih. 1, 2, ah kepeceh gue, hahahahah oh di sini jurnanya, iya yeah, iya yeah. nah, aku main air aja ya, main air ya, dan situ lah nah, main air aja lah nah nah sang emotin nih, gak usah ya nah, dah lah yuk, yuk, bubar lah weh, makasih dong buka view-nya kawan-kawan, makasih kawan-kawan makasih kawan, kawan aduh makasih kawan, kawan aduh aduh mana nih? the best memang kalian ya the best memang ya the best ya. gila tuh bang budi bisa aja bikin gue ngangkat <laughs> orang ini tuh, tak apa-apa aja uh, mau di nih udah siap-siap aja nih kena rata deh nih dah lah, bubar kita nih nah udah cepet cep yang sangat, rapet -rap jasa deh nih dah, dah, ini untuk kalian lah boya nih nah, nah, dah, untuk kalian lah boya nah, untuk kalian lah boya nah, untuk kalian lah boya belah nah, lah satu nih Kemis kesenangan kalian nih Dadah. selamat jumpa, kawan saya ya Semoga channelnya Buri Gaming semakin bertambah dan semakin sukses dan juga semakin apa ya baik hati makin rendah diri oke okay? salam semuanya jangan lupa subscribe ya Tadah